serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya Bagi kalian yang sedang mensupport channel ini Bang Mimin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan, amin Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita awali dengan tentunya momen spesial yang sangat membahagiakan Dengan menyaksikan, dengan tentunya melihat kemesraan, kegiatan Leslar Walaupun di depan orang banyak Ini momen saat tentunya hadir para sahabat yang mensupport filmnya Kak Syufa Haju dan Rizki Nazar Bapak Bi dan Buda Lesti, perhatikan di tangan mereka berdua. Walaupun di depan banyak orang, mereka selalu memperlihatkan keromantisan dan kekiutan. Masya Allah, bahagia terus untuk Leslar. Mudah-mudahan bersahabat selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Konsen Putih Bilar. Maaf nih yang punya kontrakan mau lewat. Nih yang ngontrak dah pada bayar belum sih, katanya tuh ya. Emang dunia serasa milik berdua Aduh Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun double dotis 01 mengatakan Lengket amat nih tangan pandanya Al-Fatih Til jannah leslar amin Masya Allah Ada juga tanggapan dari akun HSZ yang mengatakan Mau tanya nih, ini sebenarnya mereka udah nikah apa belum sih? Terus itu bocil yang namanya al -Fatih. anaknya apa adiknya? Serius nanya, gak percaya mereka udah jadi orang tua tapi terlihat seperti BDKT. Wow, gak percaya bersahabat ya alfatih Al-Fatih anaknya ada aja kelakuan dari warga Konoha yang selalu bikin ngakak. Mudah-mudahan untuk kita semuanya makin solid, makin kompak untuk dukung penuh buat Leslar Family selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada Cidukan masih momen tentunya Edisi mensupport filmnya Kak Shiva Haji ini ada momen persahabat saat BBL dipanggil oleh para fans dan BBL ternyata sudah bisa menjawab walaupun jawabnya itu ngegas persahabat ya ini emang anak pinter anak hebat anak soleh dijawab tuh persahabatnya sama BBL saat dipanggil ini ya, Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya, amin Kemudian selanjutnya persahabat, terekam kamera juga cindukan yang sangat luar biasa juga persahabatnya Masya Allah Kalau di slow motion sih emang ini membuat warga konoha pasti teriak-teriak di -teriak persahabatnya dengan momen apa Yang tentunya dilakukan oleh Papa Bin dan bunda Lesti Bisik-bisik manja Aduh Masya Allah Ini yang selalu membuat kita Tentunya bahagia Karena Lestler selalu memberikan kejutan Selalu memberikan kebahagiaan Untuk fansnya Masya Allah luar biasa Hanya doa terbaik Yang selalu kita berikan untuk idola Kesayangan kita Kemudian juga pro sahabat, kita lihat di sini ada Cidukang, masya Allah bangga persahabat dia, ya. BBL emang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, selalu menjadi sorotan dan tentunya juga Inilah kesenangan kita selalu membuat kita kagum dan bangga dengan attitude, dengan tentunya persahabat yang humble kepada siapapun, selalu menjadi kebanggaan kita semuanya. ini masih edisi kemarin persahabat, masya Allah. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Lenners Family ini selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga, persahabat Dan informasi penting juga untuk warga Konoha. Kali ini, persahabat tidak kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, persahabat Buddha Lesti Kejora ini di posisi pertama pilihan fans superstar. Meskipun Lesti terakhir mengeluarkan single 7 bulan yang lalu. Tapi fansnya masih aktif streaming dan vote guys Wow Kalian masih dukung karya Lesti kan tuh persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung karya-karya Bunda Lesti Terus voting, terus tentunya streaming lagu-lagu Bunda L Mudah-mudahan semangat terus untuk kita semuanya Dan semoga Bunda Lesti secepatnya bisa mengeluarkan single terbarunya Kita lihat juga informasi ini langsung dari L2W persahabat ya kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Yeay, posisi pertama di Jukes Kategori Superstar Pick. Tetap streaming dan vote ya Vote pakai koin gratis kalian Wah, wow, Masya Allah Mudah-mudahan Makin kompak, makin solid Untuk dukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Dan pasti juga kita masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana